Selamat siang Siang ini saya dapat orderan dari Mas Harisusanto Susanto Dari Kediri ya Bagi Kediri Ini memesan ini Batu akik blue Satu Dan ini kita akan kasih bonus ini Oke kita akan packing dulu Ini sudah saya catat Ini paling pembayarannya secara COD ya Atau kasih on delivery Nanti kita akan kirim ke CNT-nya. oke sebelumnya jangan lupa subscribe ya like, comment, dan share jangan lupa untuk order harganya ini 65000 bisa biar di tempat atau COD. ini hampir habis ini oke kita akan ini harganya pasti grab ya biar aman biar enggak ada ini ini jaki luduk-luduk ini batunya akhirnya udah ini satu tinggal kirim bang. ini order ya aku Oke, okay. ini sepertinya di sini. oke terima kasih selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh